Insolmit, ketemu lagi di Mea. Masalah emang ada. Bersama saya Cindy, juga ada Mimi dan Mbak Inka. Assalamualaikum. iya hari ini kita di Mea akan berbagi wawasan tentang masalah kita yang sering kita hadapin hari-hari. Dan hari ini mau ada cerita spesial. Karena sahabat kita Mimi baru mengalami hal yang luar biasa di kehidupannya. Coba Mimi tolong disampaikan, dibagi masalahnya sama Somi. Oh, ini Kami, yang maksud kamu aku suruh cerita tuh di sini ya, ternyata iya, ya. Karena ini dialamin sama banyak orang. Kita-kita hmm. semua mengalami hari-hari. Iya. Gimana, Mi? Iya, jadi uh, aku tuh mau cerita ya, soulmate gitu karena kemarin pas cerita sama Cindy juga nih harus lo angkat gitu harus kita bahas di Mia, gitu hmm. karena gini mbak Inka kemarin itu tiba-tiba aku terima telepon terima telepon out of nowhere, eh temen aku sih tiba-tiba kok dia marah-marah sama aku, aku cuma bisa bengong gitu, lumayan lama ya scene gue cerita sama hmm. tuh 15-20 menit dia telepon terus Di cuma marah-marah, iya bukan, bukan, dia telepon via telepon, terus marah-marah. nih -marah. kan bayinya tahu ya, aku kalau nggak telepon kan, gitu. Hai, apa kabar? Gitu tuh. Mi, hah? Mm -hmm. Aku bingung, mm -hmm. gitu dan ya aku saat itu emang karena nggak ngerti, aku salahnya apa sama teman aku ini? Aku cuma bengong mm -hmm. sampai akhirnya ya udah. Dia tutup telepon aja gitu, dan akhirnya aku cuma bengong aja gitu. Yeah. Nah, kalau seperti itu ya, Mbak, kemarin, kemarin jadi cerita Mas di gitu. Harus gimana sih, Mbak? Hmm. Kaget banget kan? Soalnya ngerasa gak punya salah. Hmm. tahu di telepon nih, untungnya via telepon kali ya. Gak tahu lagi kok. Toto beneran dihadapin gitu depan muka sendiri. Hmm. Dimarahin kayak begitu gitu. Yeah itu tuh aku harusnya gimana sih mbak? Aku tuh cuma bengong doang sih kemarin tuh bengong aja gitu nggak ngerasa. Hah, kenapa ya? Gue? Oh dia telepon-telepon, Totok marah-marah. Iya. Gitu. Iya, gimana tuh mbak ya orang yang marah-marah sama kita ya Mia? Aku yang lucu. dia yang lucu. Ya memang kalau ada peristiwa kita selalu kembali lagi aku. Ingatin bahwa semua dimulai dari tujuan, ya kan? Hmm. Kita tujuannya mau apa nih? Mau menyelesaikan persoalan hmm. atau kita mau berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan? Pilihannya, Pilihannya ya. itu, nggak dari pilihan itu kita tahu kita harus ngapain, gitu. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, hmm. ya tentu kita kan klarifikasi. Ya, kan kita klarifikasi, kita telepon gini-gini. Nah, cuma uh, kalau kita mau melakukan itu di luar kendali, kendali ininya uh, feedback. Feedbacknya feedback ada orang yang gak terima, dia tetap punya kebenaran yang menurut dia, dia benar. Ada juga orang yang mau dengerin, tapi ada juga EGP. Emang gue pikirin, jadi artinya ketika kita ingin... Uh, masalah ini selesai itu sangat sulit terjadi sesuai dengan keinginan kita gitu mm -hmm. karena memang uh, untuk menyelesaikan masalah itu di luar kendali ya. Mm -hmm. ya kemarin tuh yang pas Mimi habis bengong itu dan dia tutup mm -hmm. telepon itu Mimi sih yang kepikir aku gak ngerasa punya salah sama dia, mm -hmm. dan jadi emang Mimi gak milih untuk Konfirmasi, ya klarifikasi ada apa sih? Karena nggak eh, ngerti ya, mungkin Mimi tuh ngerasa bahwa kalau misalnya Mimi konfirmasi pun dia sudah dengan emosi kayak gitu juga kayaknya percuma, percuma. ya gitu. Iya, itu sebenarnya namanya positive thinking. Oh, itu, iya. positive thinking itu, positive itu positive thinking ya, jadi kita kan ngerasa nggak punya salah. Lalu kalau kita, kita jelasin kan juga percuma. Dia belum tentu menerima, menerima menurut kita. Nah, hmm. jadi memang itu juga membuat kita menyadari bahwa kalau kita ingin permasalahan itu selesai, itu belum tentu terjadi. Kalau yeah. dengan pakai sudut pandang yeah. itu. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, kalau kita ingin, memakai sudut pandang Al Qur'an artinya hmm. bagaimana sih supaya dalam menghadapi orang marah-marah ini saya bisa tetap taat artinya ya. saya bisa tetap sabar ngadepin nah. dia kita memaklumi hmm. ya, nah, kita tetap sayang sama dia nah, kita iya. kita juga nggak perlu merasa klarifikasi ya. karena kita memaklumi artinya nah, jadi kita iya nggak masalah, ya. <laughs> ya, masalah karena kita menganggap yang terjadi itu wajar. Gitu. Jadi nggak masalah itu adalah suatu dampak dari rasa ini yang terjadi itu wajar hmm. Nah itu baru kita ngerti kita mesti ngapain Karena itu di dalam kendali kita hmm. Untuk kita bisa tetap taat hmm. gitu ya hmm. Nah bagaimana ngelihatnya Sudut pandangnya Bagaimana menghadapi seperti ini? ya Yang pertama memang betul kita evaluasi dulu Apakah yang dia katakan benar? Okay. Kesalahan itu ada sama kita. Kita melihat dulu introspeksi apakah benar yang dia katakan. Kalau benar ya perbaiki. Mm -hmm. Ya kan? Mm -hmm. Nah bagaimana kalau ternyata dia salah kita benar mm -hmm. gitu kan? Nah kalau kita menyadari bahwa sudut pandang Al-Qur'an jelas kita tidak bisa memberi pencerahan kepada orang lain. Mm -hmm. Ya kita nggak perlu klarifikasi kan? Uh -uh. Ya udah uh -uh. kita uh, memaklumi bahwa um, satu memang orang uh, yang pertama tuh memang hidup itu untuk diuji. Uh, itu dia, tuh. Jadi jadi ya memang hidup kita untuk diginiin. Lalu yang kedua kita nggak perlu uh, uh, mencerahkan, mengklarifikasi -meng karena kita tidak bisa mencerahkan dia. Walaupun kita berbusa-busa juga dia kalau nggak terima ya udah enggak. Justru dengan kita uh, diam dia yang berpikir gitu. Tapi diemnya kita adalah dengan, berpikir, ya, berpikir, kesadaran berpikir. bahwa uh, itu adalah uh, suatu petunjuk dari Tuhan hmm. untuk bisa memudahkan kita mengamalkan uh, Al-Qur'an, sabar, ikhlas, berserah diri. Karena tanpa adanya peristiwa ini, contoh ya. <tuh> Kalau kita hidupnya nyaman terus, mungkin nggak kita punya sabar. Iya, kan nggak ada. Enggak ada yang perlu disabarin iya. soalnya. Iya, dia. sabar itu kan ketika kita berproses dengan ketidaknyamanan, kan? Iya. Nah. Jadi, eh, teman kita ini sedang membawakan petunjuk dari Tuhan. Itulah petunjuk. itu. Walaupun caranya bikin iya. kita... Nih. Gitu ya. <laughs> Jadi, apa yang harus aku lakukan apabila ada orang seperti ini... Ya kita menyerap menjaring petunjuk dari Allah di balik peristiwa ini. Orangnya ya nggak salah, malah orangnya itu uh, membawa kebenaran. Kita jadi berterima kasih sama dia ya. karena oh, dia ya. bersedia, dia rela menukar pahalanya dengan kebenaran dari Tuhan. Ah, Ih, kalau okay. udah bisa lihat sudut pandang nah, itu, itu, itu ya, keren iya nggak ini hmm. dong lebih memudahkan ya, gak bengong lagi gitu maksudnya, iya mm -mm. jadi kita justru tidak fokus di orangnya yeah. tapi kita fokus di hikmah yang ada di balik situ, nah ketika kita bisa merasakan wow, orang ini begitu relanya menukarkan pahalanya dengan sekalian juga dia memberikan pahala beserta ajaran Tuhan, maka kita berterima kasih sama dia, maka berikanlah Kue yang paling, <laughs> itu dia ya, <laughs> yang justru <laughs> akhirnya kita bisa berterima kasih kepada ya, si temanku ya, ini ya, gitu. teman kita ini ya. Iya. Jadi wajar ada orang yang marah-marah gitu, nggak ada yang aneh. Iya. Iya. Ya, jadi kalau kita bisa ngeliat itu ya ya wajar aja namanya hidup untuk diuji ya, untuk di ya beginilah hidup, hmm. <laughs> itu ajaran yang dia bawain loh, ya, petunjuk ya, ya. Tuhan yang hmm. dia bawain bahwa hidup ini adalah ya, untuk, untuk diuji. Itu petunjuknya ya ternyata. Oh, iya, walaupun, walaupun hmm. maksudnya gini Mbak, apa sih, kan marah-marah itu kan banyak ya, <laughs> ininya gitu, ya. caranya. Mbak. Hmm. Nah kemarin tuh aku kalau menurut aku, hmm. itu Marma yang penuh makian gitu loh Mbak. Jadi mm -hmm. gitu, yeah. aku tuh mako, mm -hmm. <laughs> gitu kan, jadi susah gitu. Yeah. Apalagi mm -hmm. gak tahu mm -hmm. ya. Iya gitu kan. Gitu. Ya. Sekarang ketika dia berbicara marah-marah dengan segala macam, mungkin ada kebun binatang segala macam. Mm -hmm. Ada nggak yang berdarah di badannya Mimi? Nggak ada. Nggak ada nggak satu helai rambut yang jatuh karena dia berkata-kata? Jadi kan gak masalah Itu kan yang luka itu cuma di dalam yang goi. Nah itu karena dia gak ngerti Makanya Allah kasih nih supaya ngerti Nah Tuhan memberikannya lewat peristiwa Jadi kalau kita, Mimi pernah gak sih sholat sama Cindy Ya Allah berikanlah aku petunjuk ya Allah gitu ya. Karena aku ingin ya. menjadi orang yang oh, benar ya. Pernah? Pernah, pernah. Tahu gak caranya Allah memberi petunjuk? Ya kan melalui peristiwa, melalui perkataan orang-orang, jadi kalau ada orang yang bilang, gini kak, kamu tuh orangnya gini-gini, kita kan gini, alhamdulillah terima kasih ya Allah, aku diingetin, kan gitu. Iya, gitu ya. Main. Iya, jadi kan bagaimana sih, kita kan bukan nabi yang dapat ya, wahyu, ya. Ya. lalu bagaimana Allah membantu proses ya. kita, gitu ya, ya. Tidak mungkin Allah turun dari langit, yang pasti melalui perkataan orang-orang untuk introspeksi dan memperbaiki, lalu lewat peristiwa. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi ketika kita memang di koridor, begitulah fasilitas dari Tuhan, bantuan dari Allah untuk kita mudah menjalankan perintah-perintahnya. Wah, enak Hai. ya, Mbak. Hmm. <laughs> gitu, nah, iya, gitu. Ya. Iya, gitu. Iya. Waduh. <laughs> iya, kan. Jadi, apalagi ya namanya cobaan sih emang gitu ya. Iya, apalagi ya, kalau iya. kalau Mimi sama Cindy ada peristiwa seperti itu lalu kita Me, tidak fokus di pada peristiwanya, hmm. kita menjaring hmm. eh, petunjuk Tuhan di baliknya. itu kebenaran Tuhan iya, di Iya, pada saat itu kan kita nggak melihat orang itu iya, ya, iya, yang iya. kita lihat apa di balik itu pesan iya. Tuhan. Itu akan, eh, itu pakai hati pastinya, karena merasakan kebenaran Tuhan, itu akan muncul tuh, eh, ayat-ayat Al-Quran, di, di keluar tuh. Dizolimi transfer pahala, aku bersama orang yang sabar hidup ini untuk diuji. Nah itu kita bisa, wah banyak sekali ajaran Tuhan di balik itu. Maka kita akan bersyukur, gitu. Jadi kita nggak akan keluarnya marah atau klarifikasi, nggak mau nggak akan keluar marah ataupun klarifikasi kepada orang itu. Yang ada kita banyak melakukan perenungan oke eh, paham eh, mulai tahu nih yeah. ya kan harusnya bagaimana kita kan kemarin ya bener benar nggak pengen klarifikasi juga nggak hmm. pengen konfirmasi aku ada salah apa ma kamu gitu nggak pengen tapi kan ternyata itu ya mbak aku yeah. masih menggunakan positive thinking, thinking sedangkan lain yeah. mbak Inka uh, men sharing uh, seharusnya kalau yeah. kita melihat fenomena itu dengan sudut pandang agama spiritual, spiritual mm -hmm, harusnya itu jadi sesuatu yang yeah. menguntungkan <laughs> Buat <tuk> iya, <tuk> aku, aku gitu ya, iya, justru iya. dikasih petunjuk Allah gratis, set <tuk> disodorin gitu ya Mbak. Itu malah iya. banyak banget ya Mbak ya dapatnya ya sebenarnya ya. Iya itu dia tuh. Jadi ada perbedaan dampak dari kalau kita menggunakan positive thinking dan kalau kita menggunakan sudut pandang spiritual atau Al-Quran. Kalau kita pakai positive thinking, dia telepon sama Mimi jam 10, dia telepon lagi jam 12 dia telepon lagi, jam 4 sore dia telepon lagi jam 8. Bisa nggak diam aja. Nah iya. <laughs> Pertama mungkin bisa bengong ya. Kalau positif udah Gitu kan. So, masa, iya. Iya, akunya. Di, di telepon Iya, iya udah kelar. Positif thinking itu sadari ya. Positif thinking itu mereka merekayasa hati agar tentram. Nah. Ketika Buat yang ya. ketiga dibuat-buat, jadi tempo bisa enggak sabar bisa, tapi temporer. Kalau pakai sudut pandang Al-Qur'an, jam 12 belas dia marah, takdir jam 2 dia marah, takdir. Justru kita begini nungguin nih hati kita untuk menangkap nganti, gitu kebenaran-kebenaran yang, yang disampaikan. Justru kita jadi tersungkur bersujud syukur. Uh, itu uh, uh, dia, hi, uh, membahaya uh, <laughs> oh, ya Mbak. Iya, kalau nggak paham bahaya. <laughs> ya, iya dan menggunakan sudut pandang positif thinking itu yang hmm. bukan sudut pandang spiritual itu ternyata beda banget di perilakunya, ya. gitu kan? Kalau tadi sudut pandang spiritual emang jadi banyak yang kita bisa ya. dapat ya. Nomor hmm. ya. satu kita dapat wawasan dapat petunjuk ya. pengetahuan untuk memperbaiki diri, ya, itu terus dari gitu juga merasa bersyukur karena ya Allah dia lagi diampuni itu, wah <tuk> gitu, <tuk> gitu disanser, ya, itu. di Zolimi itu. itu ya. ya dari episode kita yang waktu <tuk> itu ya, ya. ya pernah, pernah bahas. Jadi memang dizolimi itu saat yang terbaik untuk meminta <tuk> ampunan dosa karena uh, disitulah. Tidak, tidak ada pikiran, tidak ada hijab. kita Aku dengan tuhan wow, wow, beruntung sekali mm -hmm. rasanya. ya, ya berarti Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. kan nanti bisa siap, siap, siap, siap. Betul, siap. betul. betul. betul. betul. betul. itu betul. penting betul daur ulang pulang dari pengalaman pribadi ya Mbak Inka ya. ya. Mbak Inka kan Karena sering bilang apa -apa, itu pasti, lebih mudah apa -apa, buat ya, kita. Apa -apa. Ya, ya, ya, ya. Keren, iya, iya, iya. Pereng-pereng. Kalau kamu nggak pernah Pernah <laughs> sih, maksudnya banyak ya Mi ya kejadian <laughs> di hari-hari yang apa namanya dimarahin. Apalah di jalan lah misalnya gitu kan dimarahin, <laughs> "Woi, <atau> apa <laughs> Ya pernah nggak? Kalau kita naik mobil, tiba-tiba ada motor, kita nggak yes. maksudnya apa dia yang kenapa, terus kita dimarahin dimaki-maki pernah. pernah. Nah, apa yang dilakukan? Gitu Kalau sadar malah ketawa bersyukur alhamdulillah. Lagi jalan diam-diam dilemparin pahala terus kan? gitu kan, kiasik. Iya, thank you. Siap <laughs> tak? ya enak banget iya. jadi iya. memang enggak ada alasan untuk uh, marah Coba kalau kita pakai sudut pandang Al-Quran ada alasan buat marah Iya sih sedih gelisah Gak ada, ya, ada ya Mbak Kayak aku lagi duduk di satu tempat depan dep depan belakang kiri kanan semua pembicaraan marah, marah. tentang marah-marah emosi ini marah. ini itu yeah. karena ini marah itu marahin tapi kalo punya sudut panah gini kan... Eh, aduh, mau apa juga ya? Oh, ya udah, ya, kita kan? senyum, ya, manis. <laughs> senyum manis. Senyum manis. <laughs> <guluh> Di koridor, <guluh> iya, jadi kita iya, tidak gitu, melakukan iya. kesalahan. Iya, ya, kan? nomor satu. Ya, kita menjelaskan ya, dari uh, ya, kan? ya, Jadi kita fokus hanya... Bagaimana kita melakukan ikhtiar ini sesuai dengan kendaraan? Kalau itu fokus kita. Ya, ya. Jadi ketika orang bagaimana orang ke kita kita nggak nggak ya, fokus ya. karena nah, ya. kita, itu ya, ya, ya, ya, ya, yang di luar kendali. Yang dalam kendali kita adalah bagaimana aku terhadap orang, bagaimana aku terhadap Tuhan, bagaimana ya, aku terhadap Nabi, Ia ya, atau Itu yang dikendalikan. Iya, itulah itu namanya egois. Egois kita tuh itu. Egois itu. Bagaimana ya, saya bisa bisa memfasilitasi orang lain, bagaimana saya terhadap anak saya, terhadap pasangan saya, terhadap teman saya, orang tua, binatang, kita tidak pernah memikirkan bagaimana orang ke saya, anak ke saya, orang tua ke saya, itu karena itu semua diluarkan dari, itu yang namanya egois. Tapi egois. persepsi lingkungan egois itu, egois itu adalah itu. kalau kita, yeah. nah, ya, ya, padahal kita ya, harus sesuai saya. Ya, <laughs> ya, sesuai sebenarnya itu egois. yang egois. Itu yang ya, itu, ya. arti egois yang sebenarnya. Ya. Mm -hmm. egois orang egois. harus nurut sama kita. Semua ya, orang harus berlaku manis pada kita. Pada kita. Itu egois. Nah, ya, itulah pada egois. Itulah yang aku mau. Ya. Ya nggak oh, oh, yang sudut pandang spiritual itu nggak ya, mungkin kita yang menjadi orang tanam ya nggak ya. ya. ya, ya. ada harus baik kamu. baik baik baik ya Bota, sesuai sih oh, ya ya ya kalau ya, ya, ya, ya. kalau pakai sudut lingkungan kan gimana supaya orang nggak marah sama saya ya. tapi kalau persepsi Alquran bagaimana supaya saya tidak marah sama orang <laughs> sayanya nggak iya, keluar, sayang, ah, tidak, iya, iya. Ah, lalu atau bisa sini manis sini. lagi sekarang. <laughs> iya <Pusing. Pusing. laughs> <Pusing. laughs> ya yeah, yeah, mbak, kayaknya juga kerasa gitu bahwa kalau kemarin dengan bengong itu, yang aku pikirin adalah gimana nanti kalau misalnya aku ketemu si temen ini, <laughs> gitu. Aku juga deg-degan jadinya <laughs> kan, oh tapi kalau yeah, sekarang yeah. aku nggak. Kau bisa aku peluk dia. Hmm, <laughs> dia makanya, iya, ya. iya, iya, iya, iya, iya. Dia iya. merelakan kan dia pahalanya ternyata. dan oh, untuk membawakan ajaran. Iya, sama dia, sama dia, sama dia. Sama dia baik banget. Makasih sayangilah dia. Gak enak tapi justru baik banget aku. Nah, ketika kita terus menerus begitu. Hmm. Maka dia terprovokasi untuk melakukan perubahan bagi dirinya sendiri. Disitulah uh, kita kejar rewards itu karena Rasulullah mengatakan apabila ada orang tercerahkan dari dirimu, maka rewardnya melebihi dari matahari terbit. Itu yang kita, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Dan kita nggak bikin-bikin tuh, nggak iya, karena kepahaman nggak, nggak nggak, nggak nggak, nggak Pencerahan itu dari perilaku kita. Ya. Dan ini kalau Mimi kan kebetulan kejadian sama teman. Tapi kalau ya. berarti ini namanya uh, pelajaran agama ya, Mbak. Ini kan pelajaran mm -hmm. agama ya. Berarti kan bisa berlaku untuk, untuk semua, semua untuk orang, ya. termasuk Masuk anak dan tetas. pasangan. Nah, hmm. ya, orang tua juga hmm. bisa begitu. Hmm. Iya, hmm. semuanya hmm. ya berarti ya. Semua. Tidak terkecuali. Hmm. Tidak terkuat kecuali, melintir tuh, tidak terkecuali. Baiklah, tunggu kiriman aku ya, Al. Wah, jadi seneng begitu, tahun ini harus seneng di mana ini? Jadi senang, karena. anak tahu makna, betul. Nah, untuk bisa mengentalkan bahwa hidup ini untuk diuji supaya kita. Dari ilmu yakin jadi ainul yakin, ainul yakin jadi hakul yakin. Berarti kita akan diberi terus menerus e, peristiwa yang berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. maksudnya sama, menyampaikan bahwa hidup itu untuk diuji. Jadi, apa misalnya sama temannya Mimi? Terus nanti besok pagi sama pedagang eh, tukang sayur di depan dimarahin, padahal kita nggak salah. Tahu-tahunya kita sama supir gojek, padahal kita nggak salah. Semuanya sebenarnya itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa meyakini sumpah-sumpahnya bahwa dunia itu adalah alam cobaan ini Allah coba trans transfer, transfer, transfer pahala Allah bersama, Allah bersama, orang, orang yang sabar menahan hawa dia. nafsu surga bisa. ganjarannya. nya uh, iya iya uh, iya jadi senang bisa semoga <tuk> yeah. dengan fenomena ini terus apa yang baik mm. sharing ke sini mm, mm, dan, si. dan mm, ke ke solmit semuanya mm. bisa membuat, membuat uh, Poin penting, penting buat Mimi adalah ya, trigger, trigger penting untuk Maxnya kalau ada kejadian. -kejaya, jadi Mimi enggak tahu harus apa. -apa. Ya kan? Yang bengong bengi kayak kemarin bengong tapi sedih yeah. gitu kan ya, Mbak <laughs> <laughs> ya. Ya, Mamang uh, untuk ke situ gunakanlah makanya hati. Jangan pakai mata. Kalau pakai mata yang kelihatan kan orangnya marah-marahnya. Marah-marahnya. Tapi kalau pakai hati kita merasakan kebenaran ayat-ayatnya yang lain ya di balik itu ya yang tidak terlihat yang kita mau tangkap justru yang tidak terlihat di baliknya uh, <tuk> yuk udah yuk, yuk kita udahin dulu yuk aku mau ke toko kue oh iya, iya, iya, iya, iya. iya, iya, iya. iya paling enak paling enak kamu temenin aku ya Mas, di sini ya aku pilihin <tuk> ya mi aku tunggu dulu tapi jangan lupa untuk mempermudah melakukan mm -hmm. ini, ada majelis ta, majelis mutiara tauhid oh, okay. yang mempermudah kita melakukan mereka punya metode tafakur yang memudahkan kita how to. Itu ya. Untuk bisa membuat kita meyakini sampai tingkat hakul yakin. Janji-janji yeah. Tuhan dalam Al-Quran sehingga akan memudahkan kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu penting banget. Dimana kita harus belajarnya ya, itu kenara, penting ya. tempat kita belajarnya itu. Ah ya yes. yes. jadi. kita <laughs> sebelum ke toko kue, kita yeah. infoin dulu solmit solmit yes. bahwa somit. kita nih Maya ada di mana kakak ada Indi? Di YouTube, di Spotify, di mana lagi nih? Ada di Facebook, mm -hmm. ada di Instagram juga ada, di ada Tiktok. Di TikTok. <laughs> kita pamit mundur diri kita pamit. karena kita nggak sabar mau ke toko kue beli yeah. yang terenak buat teman aku itu. So, terima kasih Terima kasih kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh